Seorang pengedar sabu-sabu diringkus polisi saat akan bertransaksi di desa Teratak Buluh, Kampar, Riau. timbangannya? situ. Bersama tersangka berinisial MW, polisi menyita 44 paket sabu-sabu siap edar. Penangkapan tersangka di permukiman padat memicu perhatian warga sekitar. Warga sengaja datang ke lokasi untuk melihat langsung. Tengoknya?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 Mengendar narkotika jenis sabu-sabu dengan inisial M. Yang mana tersangka ini biasanya mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ini di wilayah Tertakbulu. Jadi tadi kita lakukan penggeledahan didampingi dengan RT setempat. Kita temukan ada satu kotak warna hitam yang isinya ada segi, sekitar 44 paket narkotika yang sudah siap untuk dijual. Mandus, mandus. Gandi capek malah yang jadi Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di polsek siahulu dan dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.